Hai halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pemirsa Matparjo sore hari ini aku berada di uh, utara Bendung Rakserayu Banyumas Jawa Tengah

rencananya Matpar cuma mau mukbang bareng teman-teman. Hai teman-teman. Hai. Oke, okay, gimana keseruannya ikuti terus Matpar oh, ya.

pemirsa sekarang Mat Parjo mau mukbang sama temen temennya baik pemirsa. Mat Parjo dimanapun Anda berada, ini sudah datang temenku yang gagah sendiri. Kita <laughs> mau mukbang

Wah banyak banget menu makanannya, bro. Matparjo, tiga. Masuk kawan-kawan. Sepuluh. Sepuluh aja, rame. Sepuluh sama iklan. Minum presti. Biar lebih. <guluh> Didi, Nih teman Matparjo yang paling ganteng. Gak pernah kelihatan. Kenalin, pemirsa. Ini temennya Matparjo. Halo, paling sayang. ganteng. Aduh.

Kita semua mau ngumpul, <coughs> bang. Kita mau mabar permisa ya. Ini siapa ini? ayam

Masakannya bujiang, masakannya bujiang, panggil oke Tidak dong Emang, masakannya oke Metal Metal Klo orang Oh iya, <Klubane>, <tuk> <bau, tuk> matur no. <tuk> maturno ngeten, ngeten, ngeten

iya mendoan nih mendoan nih bosen nih kustam sedunia nomor satu Hello.

Gak nyerah pemirsa, Mat Barco masih ya dapat 2 ceker. Gue ah. mau sampaikan hasilnya kepada mereka. Eh, Mas Bro? Ah. Nah, Wah, ceker banyak. Ceker, oh. <guluh>. ceker loro mau banyak. Ceker itu, ini kencing masih apa kayak seperti ini? Jangan kayaknya Mas, ya.

Ini Jangan ini jangan

Kau ya, pada mada maring nyong menampilkan mukanya. Cendong. <laughs> <Ketong. Ketong. laughs> ya. tua, boboh tua. Oh, <laughs> iya. Lebih lebih aja <laughs> mati lah ya. Lebih -lebih enak <laughs>

pemirsa. Mat kita sudah mukbang makan-makan, mabar makan-makan bareng sama anak-anak gila-gila perempuan dan gila laki-laki. Gila kape god, kape Gila eh, Oh my god eh, ada salam dari eh, untuk Marsi eh, eh, eh, eh, lah

gue seleranya martini <merely> gondor-gondoran Bender baik nih jadi mama kan gak gondor maning-maning naik kemana-mana gumpul, warung terculik ada kelapa muda pemisah matlarjo semuanya sekarang sudah berkemas-kemas mereka dulu. hanya berkemas-kemas, kita mau ngumpul mau reunian

masa lalu indah, jangan dibawa kesini ini <tif> nah, kita satu ya, yang lalu-lalu biar aku lalu Cok, sing nanti pertanyaan ya kue ngomongnya apa? <tif> aku ngomongnya kue, nggak ngomong banyak sing pada orang, <tif> ya, ya. orang yang udah dibatir iya <tif> maksudnya pada orang yang masukin iya, yang ini bisa, Pak?

anu ning tutet tok anu ning iten siapa sih tempatnya kelapin ning rungok nanding pepatah kang sang mantan ning penjahat oh ngomongetok ngupuk wah bayak ning ah ya

tadi orang apanya juga Tapi langkah plastik resek Ini kok ya. Kawat ya, kok

bro, kustam heheheh, <laughs> nyantai banget dia ngasih <laughs> ini kalau nggak ada orang ini, nggak bakalan ramai. halo mas bro alhamdulillah, ya bisa ngumpul kami keluarga, kacampan ya suh guna, suh guna, suh guna oh, kasih nangyunan ya di nah, kawasan ke ka? suh okay. dayang-dayang

Somie. Hey, kota sing kuning bagus Kecamatan kebun binatang Di oh iya, yeah, Pak. <laughs> Halo Mas Parno. Ngapa sih orang makas? Parno kentang. Warga di bojone kacakan

Parno, Perno, no kajangan no ah, oh, parno dino tunjukkan kejatan parno tasam iki gimana asam ngupuk etok sing ngupuk sam tapi juan menang tasam wis bebek banget jangan liti cuk pae aja ngelobes sam guys uh. sekali-kali uh, kumpul mam bareng-bareng sam uripe gawe happy sam hasil pa paham sam Jangan

Nengi suku, mana suku ini? Aduh, ya yeah, orang mesti ano setahun sepesan bahasa mengumpul bareng kian nang gunung. Siapa nama tuanet? Arab <tuk> mangan bebek, anak orang nang gunung top. Jangan. Yeah. kan wisata baru mendoan gue, mambram mambram ya, bu. Samate behadir manrupan, nang gembus ya, yeah, saudara-saudara. <tuk>

Pemirsa Matparjo semuanya Sekarang sudah selesai mukbang Bareng sama teman-teman Halo Pemirsa Matparjo dimanapun berada Mereka lagi pada ngobrol sendiri-sendiri Sibuk masing-masing Sibuk masing-masing dengan kegiatan masa lalunya okay. Terima kasih telah menyaksikan Matparjo Mukbang bareng teman-teman Sampai jumpa

dukung matajo terus warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah